Welcome back to my channel minus slot bosku oke okay. kali ini kita main di Kake lagi dengan ditemani situs slot gacor saat ini Garuda 138 bosku Widi, hari ini kita bawa modal 45 ya. langsung saya bet 6000 pastinya bet andalan ya ini bosku Langsung turut subin dua I'm okay. not Sampai Selesaikan dulu, oke. Oke, kita bunuh sepinggang buat teman-teman yang belum dapat di situs dan channel untuk salam jelaskan. dari langsung kita, kita upload dan jel -jel yang, yang terus untuk hari ini cukup sampai sini terser. terima kasih yang sudah nonton yang sudah selalu support jika ada sengaja mohon jumpa lagi di konten selanjutnya bye bye